Keunggah pertama persahabat ya ada unggahan spesial bahagia banget nih dari Kak Ayudia Andari di situ memposting bersama Lesti Kejora Persahabat ya terlihat sangat cantik dan bahagia sekali nih Luar biasa tentunya dari Lesti selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik Persahabat ya, Alhamdulillah kita merasa bangga Tentunya banyak sekali orang yang mendukung, mensupport buat didolah kesayangan kita dalam pusingan tersebut juga bersabati ya tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Ketemu Dedek Lesti Kejora kemarin ditemenin sama Nio. Dedek Lesti Kejora yang selalu baik hati, humble dan sederhana. Love you. Luar biasa bersabati ya memang Lesti Kejora adalah orangnya sangat humble dan sosok orang yang sangat sederhana. ya itulah yang makin bangga dan makin bahagia mengidolakan Dedek Lesti Kejora setiap orang pastinya mereka tentunya merasa bahagia di dekat lesti kejuaraan sahabat ya kita makin bahagia tentunya mengidolakan lesti dan rizky bilar dalam postingan tersebut juga, ya, ada sebuah kalimat komentar dari para fans, salah satunya dari akun Ian Skorbilar mengatakan, suka dengan stylenya dedek Lesti Kejora, yang ini cocok banget buat hari-hari untuk jalan-jalan keluar rumah sayang. Luar biasa, sahabat ya respon yang positif diberikan oleh fans untuk Lesti Kejora, luar biasa memang. Mudah-mudahan saja selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk dedek Lesti. Dan kabar berikutnya, persahabat di sini kita lihat ada sebuah unggahan spesial ini video lama dari Rizky Bilar, persahabat ya. Terlihat, tentunya Bang Bilar semakin hari tentunya semakin terlihat bahagia, persahabat ya. Perubahan memang signifikan banget dari Rizky Bilar. Terlihat dari perutnya, persahabat ya kita lihat membuat resah semua orang nih. Yang <giranya> ya, membuat kita semakin bangga dan bahagia aja, persahabat ya doakan yang terbaik juga. Untuk kita satu ini mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam pusingan tersebut juga dibanjari komentar, salah satunya dari akun Hayali Senja mengatakan, Si Osas dah resah baper bin rum Sing juga tuh ampe dibikinin story loh. media. Duh perut makin meresahkan aja loh. <laughs> Memang luar biasa bagi bersahabat ya, semenjak bersama Lesti terlihat Rizky pilar sangat bahagia sekali mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti maupun Rizky Bilar. Ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari akun Amabilenata. Persahabat ya, di situ kita lihat ada sebuah unggahan postingan. Dia Lesti sedang berada di mobil, sedang mengendarai mobil, persahabat ya, dan ada sebuah kalimat di situ. Ini Bunda at @Lesti kejerah 47 menit yang lalu di appnya, persahabat ya. Prasabat, ya. Apa tentunya postingan ini terbaru atau lama? Yang penting kita bahagia melihatnya persahabat ya doakan terbaik Mudah-mudahan ada kejutan, ada vitamin bahagia hari ini Tetap pantengin channel ini persahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Mungkin informasi di siang hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Wangi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh